Wah wah wah lihat teman-teman di sini ada mainan. wadah wadah di sini ada Spiderman teman-teman. Widih, mantul. Yuk kita simpan ke kotak ajaib. Widi widih, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. Wow lihat teman-teman di sini ada Thor. Wow mantul sekali. Yuk kita simpan lagi ke kotak ajaib. Wow, mantul kita sudah mendapatkan dua mainan, teman-teman. Wadidada wadidaw Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan Avengers. Widih-widih yuk kita ambil satu persatu. Wow, mantap sekali, teman-teman. Widih, lihat teman-teman, di sini ada penom. Wow mantul lihat teman-teman lidahnya panjang sekali dia membawa cambuk ya teman-teman cambuknya ada dua Wow mantul sekali Widih dia ada lampunya teman-teman nyala- lihat Wow mantul sekali teman-teman kita simpan Wow lihat teman-teman di sini ada cyborg Widi, mantul sekali ya teman-teman, cyborg ini manusia setengah robot teman-teman. Wih, mantul. Kita simpan. wadaw wadaw lihat teman-teman, di sini ada Deadpool. <tell> Widi, mantul sekali ya teman-teman, Deadpool ini lucu sekali. Dia membawa dua pedang. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada roket. Si rubah ajaib. widih mantul sekali. Kita simpan. Widi, widih lihat teman-teman di sini ada Iron Man berwarna biru. Wow, mantul sekali, ya teman. -teman lucu sekali Iron Man ini. Kita simpan. widih di sini ada. Kapten Amerika teman-teman Wow mantul sekali ya Kapten Amerika ini dia membawa kapak teman-teman mantul sekali kita simpan Widih Widih di sini ada spider-man cibi-cibi teman-teman Wow mantul sekali spider-man ini berwarna merah biru kita simpan wow lihat teman teman di sini ada grot si manusia kayu wah wah wah mantul sekali ya teman teman grot ini lihat kepalanya bisa angguk angguk ya mantul sekali kita simpan wow lihat teman teman di sini ada aquamen Idi, besar sekali ya teman-teman akuamen ini lihat sisiknya berwarna emas tangannya berwarna hijau dan juga kakinya berwarna hijau jadi mantul sekali wow lihat teman-teman di sini ada Bapak Haji Thanos ini mantul sekali ya teman-teman Thanos ini pakai peci berjubah berwarna emas wow mantul sekali teman-teman ganteng kita simpan, wah wah wah, lihat teman-teman, di sini ada black panther, Widih mantul sekali ya teman-teman, lucu black panther ini berwarna hitam, wow keren sekali, wow lihat teman-teman, di sini ada Hulk, oh, good. To smash stuff. Wait, the wih keren sekali ya teman-teman, Hulk ini. Si manusia hijau dia pakai baju berwarna abu-abu. Wah wah wah, di sini ada. widih di sini ada Batman, teman-teman. Mantul. Wih, lihat teman-teman. Batman ini si manusia kelelawar Wah wah wah, lihat teman-teman di sini ada Anman. Scott. Wow, mantul sekali ya teman-teman anman -teman. ini si manusia semut. Dia bisa membesar dan juga bisa mengecil, teman-teman. Mantul sekali. Widi-widi. Lihat teman-teman, di sini ada superhero cantik. Wah, uh -uh. wow, di sini ada Wonder Woman. Wih, cantik sekali ya teman-teman Wonder Woman ini. Widi-widi, gede sekali ya teman-teman kita simpan widi-widi lihat teman-teman yang terakhir di sini ada mainan besar sekali di sini ada Hulkbuster teman-teman wow mantul sekali ya teman-teman Hulkbuster ini di dalamnya ada Iron Man-nya wah mantul sekali teman-teman besar sekali Iron Man ini eh Hulkbuster teman-teman widi-widi kita simpan wadidaw wadidaw lihat teman-teman Mainannya di sini sudah penuh, ya. Kotak ajaibnya. Terima kasih, ya, teman-teman, sudah menonton video ini. Waktunya sekarang kita bawa pulang.